Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Geeky. Di video kali ini gua mau bikin busur ya. Busur, busur panah dari bahan PVC power. Ini bukti bahan bekas. lokasi kita buat busur busur panah ya sama anak panahnya tapi jangan lupa untuk dukung terus channel Geklis dan ya terus berkembang dengan cara klik like, comment dan subscribe karena itu membantu buat gue tanpa tunggu lama-lama lagi terus videonya pertama kita ke pemilihan bahan. Kita tes dulu dengan cara digetok. Kalau bahannya itu pecah, itu kurang bagus. Tapi kalau bahannya itu kuat, gak pecah, itu bahan yang kita pilih dan akan kita gunakan. Setelah bahan kita pilih, kita potong sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan 105 cm lalu kita bagi menjadi 5 bagian dari ujung ke ujung 10 cm lalu ke agak tengahnya 30 cm, 30 cm dari kanan giri, sisi kanan kiri lalu kita garis biar lurus Sini untuk memanaskannya saya gunakan heater jadi untuk memanaskan pralonnya biar lentur biar bisa kita atur kita coba kita mulai dengan bagian tengahnya terlebih dahulu untuk bagian genggaman pas tangannya itu kita gepengkan sedikit aja Nah kalau bagian tengah sudah kepeng dan dirasa pas dengan genggaman kita Enak digenggamnya kita lanjut ke pemanasan bagian samping Oh iya alternatif lain kalau di rumah tidak ada heater Kita bisa juga menggunakan kompor gas untuk pemanasannya Tapi hati-hati dalam menggunakan eh, takut terbakar kemana-mana ya. eh, Dan selalu mematikan kompor gas ketika sudah selesai Nah kita gepengkan bagian sebelahnya itu sesuai garis Arah gepengnya itu berlawanan dengan bagian genggaman tadi ya Kita gepengkan semakin gepeng semakin lentur Kalau masih bulat nanti ketika stringnya kita tarik dia kurang tarikannya Keras banget kalau nah di saya melengkungkan dan menggepengkannya secara manual digosok dengan tangan biasa karena disini saya cuma membuat satu dan tidak memproduksi dan tidak buat jualan juga <laughs> jadinya saya pakai tangan aja mungkin kalau banyak saya buat banyak harus punya alat pressnya sendiri yang terbuat dari kayu yang cetakannya gitu ya Ketika kita kita panaskan langsung di press kanan kiri udah kalau saya satu kita pakai manual aja. Kita pakai mesin itu lebih mudah juga, bukan mesin ya, pakai cetakan itu lebih mudah. Jadi tinggal panasin, tes, terus Nah setelah lengkungannya kita selesai dan membentuk sesuai dengan pola yang diinginkan atau yang kita gambar sebelumnya kita bisa lanjutkan ke bagian yang sebelahnya lagi usahakan lengkungannya dan kegepengannya itu sama biar ketika ditarik stringnya tetap lurus ya presisi gitu lanjut ke bagian pemanasan bagian ujung kita gepengkan berlawanan dengan lengkungan tadi searahnya gepengannya dengan genggaman lalu sedikit agak dibengkokkan ke depan untuk variasi juga Setelah itu kita tunggu mengeras kembali Lengkungan sudah selesai. Bagian kanan kiri kita buat pola kembali di, di ini ya, di tembok buat pola. Jadi, untuk mengetahui apakah bagian kanan dan kirinya itu sama lengkungannya, kalau enggak nanti kita panaskan lagi di kita balik ketika garisnya tidak sesuai berarti itu kurang kurang pas enggak sama kurang, kurang. kita bagian kita panaskan di bagian yang tidak samanya itu sampai benar-benar presisi bengkoknya kanan kiri semua sudah sama sesuai dengan pola yang kita ini Nah, ketika sudah selesai kita ukur dan potong sedikit di ujungnya bentuk melengkung untuk variasi juga bagian kirinya biar lebih cantik kelihatannya potong potong melengkung. kita garis juga hmm, kasih cowakan untuk nanti ikat stringnya di situ jadi kali busurnya nanti ngikut -ngikut. kita bisa kalau ada busur di bisa pakai berbaji kalau nggak ada berenda kita lanjut ke bagian pengcatan di sini saya menggunakan cat hitam sambil nunggu busurnya catnya kering kita bikin anak panahnya dulu kita pakai yang kemarin di sini bahan yang digunakan dari bambu anggap aja kita lagi buat layangan yang raut raut raut bikin layang biar ada panel kira-kira diameter bambunya nanti jadinya sekitar 10mm bulat hmm, panjangnya disesuaikan aja terserah bagian ujungnya nanti bagian tajamnya kita tambahin besi yang kuat juga nah, setelah selesai kita langsung cat warna hitam juga setiap tidak set, membuat Nah, untuk stringnya atau tali busurnya, kita gunakan benang bangunan. Saya printir tiga like, jadi tidak satu di printer. Nanti kekuatannya jadi lebih lebih kuat. Setelah busur kering, kita pasang tali busurnya atau string Hai, yang tadi kita harum. Oke dan booster sudah selesai. Siap kita coba. It's